Amalan terbaik yang bisa anda lakukan di bulan Ramadan adalah Al-warra'an maharmi'ah Menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan nah, Ada di depan inti ini perbuatan haram Tiba-tiba itu pun Tidak deh, enggak dosa. dosa Sofullah gama'ah Kata Nabi itu yang terbaik Bahkan lebih baik dari baca Al-Quran Lebih baik dari tolak malam kita Dan lain sebagainya Itulah yang terbaik kita menjaga kesucian namanya bulan suci Ramadan maka harus dijaga jangan dikotorin jangan dirusak namanya udah bulan suci maka yang terbaik kata Nabi menjaga kesuciannya dengan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu